Berbuat baik, tiap waktu, niat dan bisa, dijaga dan sadar Terima I'm oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yuk belajar bersama, adab minta izin.